Oke okay, uh, teman-teman Kita sedang melihat dulu uh, Di Aliran sungai uh, Tiro. Semoga saja Bisa bertemu batu akik yang bagus Insya Allah kita melihat dulu di pantai yang ada di aliran sungai ini siapa tahu nanti dapat batu aki yang bagus atau yang berkualitas sekali ya teman-teman bisa kita lihat tapi ini di tempat lokasi yang berbeda atau di tempat lokasi yang lain saya mencari batu hati sebelumnya saya mencari batu di tempat yang akhirnya besar ini airnya, airnya sangat kecil sekali atau spot lokasinya airnya sangat kecil kita melihat dulu di aliran sungai yang ada di sini barangkali kali ada batu-batu agi yang bagus di Pantai atau di dalam air. Oke, okay, teman-teman, kita langsung lanjut menjadi batu aki. Pesan saya: menemukan batu akik di atas pantai yang ada di Sungai Tiro. Saya mencoba melihat dulu batu akik ini, teman-teman. coba melihat warna batu akik ini atau kita dapat warna apa di dalam batu akik ini sangat mengkilat sekali uh, teman-teman ini bisa kita lihat batu akik ini sepertinya batu akik atau sejenis Suatu kristal juga Punya dan terdapat warna Burfi uh, Seperti batu pinjang air Ada juga terdapat warna Coklat Ada sedikit warna uh, Kuning terdapat di batu akik ini Dan juga warna hitam Sangat bagus, uh, warna di dalam batu aki ini, ini bisa terlihat jelas. permukaannya pun sangat besar, uh, tapi air di sini sangat uh, sedikit. Tempat saya menemukan batu aki ini. Jadi, bisa terlihat jelas uh, di dalam batu haki ini sangat mengkilat sekali ok teman-teman nanti -teman. bisa teman-teman uh, komen di kolom komentar tentang jenis batu aki ini atau nama batu aki ini bisa teman-teman jelaskan bisa teman-teman kasih tahu di kolom komentar tapi ini menurut saya batu aki kalsedon ya teman-teman uh, Kali terlihat jelas di dalam batu aki ini, ada beberapa warna di dalam batu aki ini. Jangan lupa like Comment, share Dan juga uh, Subscribe Biar tidak ketinggalan informasi Tentang Batu-batu aki yang ada di Sungai Kiro ya Teman-teman uh, Ini masih di Kampung yang ada di Langkedah, Kecamatan Biro, Kabupaten Sidi.